Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi para sahabat dengan saya Syuhud Al-Maghribi Dan kemarin kita sempat membahas tentang uh, Syahadat, Syahadat Tauhid dan Syahadat Rasul Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam rukun Islam itu ada lima perkara yakni Syahadat, Sholat dan seterusnya, sekarang kita ini menuju kepada hakikat sholat. Sholat secara syariat itu adalah pekerjaan yang dilakukan dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan dua salam dengan 13 rukunnya. Dan di sini kita adalah mengkaji tentang Hakikat atau batin dari solat itu sendiri. Solat itu adalah hakikatnya penyaksian atas diri kita sendiri. Ini kita menyaksikan Allah di dalam diri kita. Ini kita menyaksikan diri kita kepada yang banyak. Jadi, solat itu adalah. Bagaimana ingatan kita kesadaran kita ini selalu usul kepada Allah bukan hanya dalam lima waktu tetapi dalam 24 jam full kita selalu tersambung kepada Allah As salat mirajul mukmin jadi kita itu selalu bermiraj kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian dan sebab pertanyaan Bagaimana sih caranya agar salat itu bisa khusuk Nah, pertamanya kita itu Tidak uh, perlu niat untuk husu, Tapi kita itu cukup mengalir Kita itu cukup menyaksikan Allah Di dalam sholat kita Ketika kita takbir Allah Kita saksikan Kalam kita ini adalah kalam Allah Kalamnya Allah Gerak tangan kita ini mengangkat Adalah af'alnya Allah Artinya Tanpa Allah Kita tidak akan bisa berbuat jadi di situ kita hanya menyaksikan afalnya Allah Geraknya Allah sendiri Ketika kita tabir Allah Kita rasakan bahwasanya Allah Yang menggerakkan tubuh kita ini Allah yang meliputi dahir batin kita ini Demikian seterusnya kita laksanakan Kita menyaksikan afalnya Allah Demikian Juga itu hendaknya berlaku ketika di luar sholat jadi segala geri-geri gerak-geri kita saksikan itu adalah afalnya Allah. Kita yang terpandang apapun melihat sifatnya Allah. <tuh> Dan ada lagi yang bertanya, loh banyak sih di sini ini orang yang sholat itu banyak. Katanya mereka itu bahkan berjamaah, tapi mereka setelah turun dari sholatnya itu korupsi tetap jalan, mereka tetap jahat sama orang, mulutnya mencaci orang dan sebagainya ya jawabannya itu, karena mereka itu hanya mengerjakan ritual mereka hanya mengerjakan ritual jengking-jengking tanpa memahami makna dari ibadah tersebut mereka itu hanya sholat sebagai gugur kewajiban ya jangan-jangan termasuk kita juga jadi, kita kena introspeksi diri. Kenapa kita sholat, tapi kita masih berbuat maksiat? Jawabannya, karena dalam sholat kita itu, Allah hadir paling cuman waktu takbir. Kita usul kepada Allah, selebihnya kita sudah mempertuhankan yang lain. Pikiran udah kesana kesini, ingat pasarlah, ingat apalah, apalah kan seperti itu. Jadi. Solatnya itu tidak memberi efek yang baik kepada kehidupan sehari-harinya padahal di dalam Al-Quran itu dijelaskan anil wal kan demikian jadi sejatinya solat itu adalah perbuatan kita mencegah dari keburukan kemungkaran dan kekejian seperti itu jadi kalau kita masih sholat kita sholat tapi masih mengerjakan maksiat artinya kita itu hanya gugur kewajiban bukan melaksanakan yang sebenar-benarnya sholat karena ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersama sahabat-sahabatnya ada di dalam masjid dan lewatlah seorang pemuda Yang mana jidatnya itu sampai hitam Dan para sahabat berkata Dia adalah ahli sholat solat malam Sholat sunnah, sholat apapun Dia kerjakan, dia adalah seorang abid Seorang yang rajin Beribadah kepada Allah Apa kata Nabi Dia ahli neraka Nah terkejutlah para sahabat Loh kok bisa wahai Nabi Padahal dia itu rajin Sholat, rajin gini, gini, gini Iya karena sholatnya itu tidak memberi efek positif pada kehidupannya dia sholat tapi mulutnya mencaci, mencaci tetangganya dia sholat tapi dia berbuat buruk kepada sesamanya maka sholatnya itu tidak diterima di sisi Allah maka dari itu kita mulai sekarang perbaiki amal ibadah kita jangan hanya ritual-ritual yang kosong belaka. Tapi hendaknya kita itu menjaga usul kepada Allah Antara sholat duhur Kita ingat kepada Allah usul sampai ke sholat asar Dari sholat asar sampai ke maghrib Dan seterusnya kita jaga kesadaran ini kepada Allah Otomatis jika selalu terjaga kesadaran kepada Allah usul Maka perbuatan kita adalah perbuatan orang-orang yang benar menjadi Pantas menjadi halifatullah kita berbuat baik kepada sesama mengayomi menjadi rahmat lil alamin inilah solatnya orang-orang hakikat orang-orang sufi yakni solatul daim sholat yang tiada putus-putusnya kesadarannya selalu dijaga kepada Allah melihat apapun yang terlihat Allah Demikian, sehingga kita, apa ya, menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin sesuai dengan yang dimaui Allah. Afifin sholat dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi, tujuan sholat seperti itu, mengingat apa harus hanya di dalam sholat, tidak sholat itu hanya lima waktu, tapi ingatan kita ini harus dijaga sepanjang waktu mudah-mudahan kita bisa mensolatkan batin kita ini juga dan syarat sah solat itu adalah wudhu wudhu itu pun ada dua ada butuh ada wudhu batin dan ada wudhu zahir wudu zahir itu adalah wudhu sebagaimana kita biasanya membasuh muka tangan dan anggota tubuh sebagainya kalau wudhu batin kita itu mensucikan batin kita ini dari hal-hal yang tidak diridai Allah dengan istighfar Astaghfirullah kita selalu menjaga kesucian di diri batin kita ini menjaga pikiran kita dari hal-hal yang tidak diridai Allah menjaga hati kita dari hasyut iri denghi dan lain-lain sebagainya demikian secara singkat yang bisa kami paparkan semoga kita bisa melaksanakan salat ad-daim salat yang benar-benar husul -benar kepada Allah menjaga kesadaran kepada Allah melihat Allah pada segala sesuatu akhirul kalam apabila taufiq wal hidayah wal inayah waridau wal inayah warahmatullahi wabarakatuh